Beginilah tangis bahagia Saipa, seorang ibu penyandang disabilitas di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Ia terharu saat petugas Dinas Sosial datang menemuinya dan memberikannya bantuan kursi roda. Ia kemudian langsung mencoba kursi rodanya, dibantu petugas dari dinas sosial. Ya, nah, di sila itu bangking kanan, bangking kanan. Tak hanya Ibu Saipa yang menerima bantuan kursi roda, dalam sebulan terakhir tercatat sebanyak 53 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Selayar telah menerima bantuan dari dinas sosial. Total penyandang disabilitas di Kepulauan Selayar lebih dari 500 orang namun yang mendapatkan bantuan hanya mereka yang ekonominya kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kepulauan Selayar Pata Amir mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan bisa meringankan beban para penyandang disabilitas khususnya dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Uh, jadi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD itu setiap tahunnya memberikan bantuan kepada beberapa uh, keluarga disabilitas khususnya cacat fisik. Nah, untuk tahun ini itu ada tiga kecamatan di dengan total penerima sebanyak 53 jiwa 53 orang yang menerima itu ada yang kursi roda lengkap, ada yang tongkat jalan ada yang tongkat yang dipasang di sini semua itu kita harapkan bisa meringankan penderitaan para disabilitas tersebut sehingga mereka paling tidak bisa memulai kembali aktivitas-aktivitasnya yang selama ini ditinggalkan. Sebelumnya, para petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Selayar terjun langsung ke lokasi penerima bantuan yang sudah terdata. Petugas bahkan menggunakan perahu karena beberapa lokasi penerima bantuan berada di kecamatan kepulauan yang tidak bisa diakses melalui jalur darat.